Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya kita ke unggahan pertama. Persahabatnya ada kabar terbaru nih dari si cantik Dede Lesti, yang mana kita lihat aja, ini ada sebuah unggahan postingan Dede Lesti bersama Teh Indi. Para sahabat, ya, alhamdulillah tidak lesti ada di rumah persahabat ya buka bersama teh indi nih wow tentunya cute banget di ya, persahabat ya melihat dari lesti tentunya selalu membuat para fans bahagia mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita lesti tentunya amin ya robbal alamin postingan tersebutlah di post oleh akun instagram irnawati angel 16 di situ ada sebuah kalimat caption yang dituliskan ada di rumah, Alhamdulillah. Katanya, para sahabat ya, tentunya malam hari ini kayaknya aktivitas libur dulu nih, para sahabat ya, istirahat. Mudah-mudahan Lesti Kejora selalu diberikan kesehatan. Dan selanjutnya, para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial banget ya, tentunya ketika Lesti Kejora di tempatnya, Bang Putra Siregar, para sahabat ya, disitu sedang live Instagram langsung nih, tentunya. Lagi-lagi tidak -lagi, lesti menebar kebaikan persahabat ya si anak baik tentunya selalu memberikan inspirasi buat kita semua para fans ya alhamdulillah Mudah-mudahan tentunya idola kita selalu menjadi panutan buat kita semua Amin Ya robbal alamin Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans Salah satunya dari akun Evi Yuliani Cahyodis itu mengatakan si penyabar katanya ya ada juga komentar dari akun Shakira anskor mehraz yang berkomentar auto seneng deh live bareng papi sama dede katanya ya tentunya kita doakan saja tentunya dede ales ini mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan amin ya robbal alamin selanjutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial banget nih tentunya ketika di vlognya adiska ya lagi-lagi kita mendapatkan kabar bahagia Bahwa Adi Sky menyampaikan ya hubungan Lesti dan Rizky Bilar itu benar-benar real para sahabat ya Tentunya pastinya Markona nyesel banget di para sahabat ya Bilang kalau hubungan Lesti dan Rizky Bilar itu settingan Aduh tentunya kita mendapatkan kebahagiaan juga dari Bang Adi Sky yang menyampaikan bahwa hubungan Lesti dan Bila itu adalah real, tentunya, para sahabat. Ya, mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar bahagia, kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Ya yakni tentunya mereka secepatnya melangsungkan acara pernikahan. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial, ya. Alhamdulillah, tentunya rumah Dedek yang di ACI Anjur. Sedang direnovasi pasabah ya keren banget nih. Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan keberkahan, kesuksesan terus untuk Dedek Lesti. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga persahabat ya selalu diberikan kelancaran untuk bangunan rumah Dede Amin. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat ada unggahan juga ya. Ini tentunya ketika di tempatnya Bang Putra nih Lesti Kejora sedang photoshoot bareng Kak Septia. Ya. Ini tentunya cantik banget nih Terlihat Dede Lesti memakai gaun warna pink Ya ini adalah gaun warna kesukaannya Dede Lesti para sahabat ya Lagi-lagi kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kita Yang semakin hari semakin bersinar aja para sahabat ya Tentunya membuat kita semakin bangga Semakin bahagia mengidolakan Les Di kejuran tentunya persahabat ya Postingan sebutlah diri post oleh akun Instagram Leslar Update nih Yang mana tentunya di sini ada sebuah kalimat caption Dituliskan Wah bahaya nih Ntar cakar-cakaran doi ngap Arfan direbut dede Osas jadi puter haluan Tentu banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans ya Yakni dari akun Instagram Anis Rahma yang berkomentar nanti plot sangat membangunkan, katanya ya kayak di ending JWP yang Bi katanya ya. Ada juga komentar selanjutnya dari akun Instagram Sania Anaskarbasra123. Dia itu mengatakan dalam kolom komentar gimana gimana BTW dedek cantik banget ya say katanya. Wah, sudah pasti banget dan dia memang selalu cantik. Selalu membuat kita semakin bahagia, para yang melihatnya. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Berikutnya, persahabat kita lihat sebuah bonggan postingan. Tentunya, ini adalah postingan Lesti bersama Bang Putra. Kak Septi, Bang Arvan juga disitu ada, persahabatnya. Wow, tentunya pastinya ada yang cemburu banget nih. Rizky Bilar tidak ada di foto tersebut para sahabat, ya aduh bikin penasaran aja nih mudah-mudahan saja selalu kita doakan untuk lesi kejora, diberikan kelancaran untuk usaha dan karya karyanya amin, ya robbal alamin dalam posisi juga tentunya banyak sekali komentar banyak sekali respon nih dari para fans yakni dari akun instagram erna14 nih, itu mengatakan, bang arvan Duk tuh ada dedek katanya ya, aduh Tentunya banyak sekali persahabat ya Yang merespon dalam postingan tersebut Tentunya kayaknya Bang Bilar cemburu banget nih Melihat Bang Arafwan direbut sama di DLSD ya Tentunya kita tunggu saja kabar dan info selanjutnya Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik dari idola kesayangan kita Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini bagi bagaimana tanggapan yang Silahkan berkomentar, bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh